Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan serta dapat mengikuti pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Nadir Lubai dari SMA Nusa Materi pelatihan hari pertama. Satu Modul ajar kurikulum sekolah bergerak. 2 pasesmen biar masyid kita hormati dan informasi pokoknya modul aja romantik dan sumatif satu tes 10 barat tes tiga proyek empat ujian sekian